Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Oke, di kesempatan kali ini, saya sedang uh, bersama anak kita, Zira Azura. Zira Azura, di Zira apa namanya? Itu kawan-kawan Zira atau manggil tuh? Itu kawan-kawan Zira manggil tuh. Nanya, siapa namanya? Katanya sebut dulu. Siapa namanya? Zika, aku... tuh. Loh, sebut, sebut, sebut. Ya, gitu, gitu. Sebut, sebut. Siapa namanya tuh. tuh? Halo, guys! Halo, guys! Gitu. Halo, guys! Nama saya Zira. Gitu. Zira, apa namanya itu? Kawan-kawan kawan nya itu siapa? Siapa? Siapa? Siapa? kawan Kawan Zira Siapa? Siapa? Siapa? Ah. Areta. Oh Areta, tu Areta tu. Itu Areta tu di samping tu. Itu Areta di samping tu ngaji Jira tu. Tuh. Jadi enggak Areta. Itu. Nanya Jira tu. Eh siapa nama lengkap tu Siapa nama lengkap Jira katanya itu tu. Ah itu. Ayah yang, ayah yang hayang-ayang nonton to to, ayang nonton to. Tuh, Itu itu. Ayah yang nonton. Ayah yang nonton zirada, oh, ah, ayah Rizky nonton toh, toh, toh. Tuh. Kawan -kawan nanya, Tuh, itu itu, nanya, kawan-kawan zirana nanya siapa nam, ini, ini. iya, si siapa nama zira katanya, nanya. nama lengkap, nama lengkap zira siapa, perkenalkan, ini kan pak guru nanya, kalau pak guru nanya, dijawab dong, Cuman. namanya siapa, nama lengkap siapa. Oh, Zira Azura Zira Azura ini namanya uh, Sekolahnya kelas berapa? Itu, kawan-kawan Zira nanya itu Kelas sekolahnya kelas berapa? Pak Guru nanya ini. ini Pak Guru nanya Zira, sekolahnya kelas berapa? Halo guys Saya Zira Sekolah di Paud. Paud nah. Uh, saya Zira, sekolahnya di Paud Bintang Pulau di Pulau Seliuk naya guys. Ah uh, kawan-kawan Paudnya siapa itu sebut, sebut, sebut. Kawan-kawan Paud Zira siapa itu, oh, itu, itu. Satu, okay. satu siapa? Areta. Areta, ya, yeah. benar dia. Areta. Uh, dua siapa kawannya? Kawan-kawan hmm. Paut Zira, siapa yang dua itu? Kira. Kira. Oh, Kira Kira apa namanya? Askira Oh, Askira Benar sekali kata Pak Guru Pak Guru nanya lagi, kawan Zira yang nomor 3 siapa? Iya makna, kawan Zira yang nomor tiga siapanya nomor tiga ya. Ayo ingat ingat ingat, saya ingat ingat. Bentar Pak Guru saya ingat ingat dulu. Tuh, iya, oh iya, dia yang ingat loh. Bentar Pak Guru saya ingat ingat dulu. Siapa kawan Zira yang ketiga? satu, satu, satu, satu, satu, dua, hmm? satu, satu, Dua Kira Ya Tiga satu, satu, Kak satu, satu, satu, satu, Nomor satu, satu, satu, Nomor satu, satu, satu, satu, nomor satu, OSD, tapi kawan juga, kawan juga, jadi empat kawan Zira ya, eh tiga empat, lupa empat, lupa, lupa lupa lupa lupa, jadi kawan Zira yang nomor, oh nomor empat, ini nomor empat, siapa kawan dia nomor empat, itu itu orang nonton kawan kawan Zira nonton tuh, tuh kawan kawan nonton Zira di YouTube. Adi eh, Zira masuk YouTube kata halo Zira itulah ayah tanga halo halo Ayahki ayah papa papa ayah? papa oh bye halo papa halo, halo Zira masuk YouTube papa halo Ma panggil Ma Ma tuh Ma Ma nompa tuh halo Zira masuk YouTube tangannya halo Ma Zira masuk YouTube halo panggil ayah-ayah tuh halo Halo, dia masuk YouTube. Halo, panggil Pak Halo, Pak Nono, masuk YouTube. Halo, eh, uh, sekarang Pak Guru nanya ya, yeah. kita cita Zira nak jadi apa? Dokter, Pak Guru, nanya gini nah. dokternya, dokter gigi, dokter hewan. Dokter Orang Demam Dokter Gigi okay, ada ke Gigi, coba lihat dulu Tuh Mana? Coba Oh, Gigi enggak ada sih kok Itu, ada coba lihat. Oh, ada giginya Ada. berarti boleh nyari dokter Karena giginya masih lengkap Karena giginya masih lengkap boleh Zira jadi dokter, oke? Okay? Uh, ada dak kawan-kawan Zira yang nak jadi dokter kayak Zira? ndak ada? Jadi Zira seorang eh? ya? jadi Zira surang yang jadi yang nak jadi dokter ya? Oleh kawan-kawan doa, doa Zira ya, yeah? kawan-kawan doa Zira ya, yeah? supaya Zira jadi dokter, hore, ya? Yeah? Halo, zira ya yeah. kawan-kawan ini zira masuk youtube nih cuma nah, uh, oh, Hai, Hai, halo, halo, halo, teman -teman. halo, Ma, no. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Mak halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Mak halo, halo, Mak halo, Pasti ngelak aku di YouTube ya. Pasti ngelak aku di YouTube tu, tu, tu, tu, tu. itu itu itu itu itu. Itu. Eh. Sekarang Pak Guru nanya Zira, nama kakaknya siapa? Kak Zira. Kak Abah? Kak Za. Kak Za. Oh, Kak Janurita ya. Nah. Hah? Nah. Nurita. Kak Ja apa? Lupa Pak Guru. Aduh Pak Guru lupa ini. Kak Janurita. Kak Janolita. Ya. Benar. Sekarang Pak Guru nanya. Pak Guru nanya nama abangnya siapa? Oke. Okay. Bang Pati Ramadan. Benar tak? Kan? Awus oh, dia. Ya. Bang Pati Ramadan. Okey. Halo itu Bang Pati ngelihat jual rubah. Tu tu tu. Halo Bang, Bang Pati. Pati. Halo. Bang Pati dah. Oh. oh. <laughs> Halo. Ah, uh, Bang Pati ni Zira masuk YouTube. Bang Pati jangan ingar ya, J jangan nakal. Oh jangan main HP. Bang Pati jangan main HP. Bang Pati harus belajar. Iya. Yeah. Zira nak jadi dokter, ya? Yeah. Oke, okay. oke. Okay. Halo, dadah uh, Zira nak baik dulu ya. Uh, ini lihat YouTube Zira di uh, YouTube-nya. Bang Dedi Air. Oke, okay. sebut itu, itu apa, tuh. Apa, tuh. Apa, jangan lupa subscribe. Subscribe, oke? Okay. Dadah Dadah Oke, okay, sip Terima kasih kawan-kawan Yang lalu nonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sebanyak-banyaknya Berikan rekomendasi terbaik untuk saya Untuk Merekomendasikan bahwa Konten-konten yang saya berikan Kepada kawan-kawan semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah